Halo. Halo, kembali <laughs> lagi bersama Mirta Wedding. Hey, hey. hey. Kali ini bersama Meti, Tia, Ani dia mau jadi model ya hari ini. Yo, in. finally masuk YouTube channel Mirta yeah. sendiri. Yeah, <laughs> yeah. Tuh, sekian. Purna. purna. <laughs> hari ini kita mau tutorial makeup, makeup apa? Make biasa pengantin kita cuman pake eye sal gitu. Untuk pengantin cocok gak sih? Kita lihat yuk hasilnya nanti. Kita langsung mulai aja ya videonya. Let's start it! Yeah. First thing first! Mau <laughs> dielap dulu ya. Hmm. Aku tonjok ininya pakai ini ya. Hmm. Oke okay, kita so kipasin dulu. Ya. Kita pakai ada labo. Kita pakai di bagian yang bertekstur ya, pakai yellow orange dari LT Pro. Kita pakaikan foundation rakyatkan, let's go. kita pakai contour, highlight kontur ini kita akan memakaikan contour dalam untuk hidung dan pipi ya supaya supaya mancurut kita pakai contour blush on ya blush on dalam Kita pakaikan bedak tabur Kita pakaikan highlighter pakai bedak padat dulu di bagian di eh di bawah mata sekarang pakai contour sekarang kita pakai blush on pakai wax. Udah, udah. Lalu pakai bedak padat yang tadi. Di alis. pakai concealer alis buat merapihkan untuk merapihkan bulu-bulu Oke -bulu. concealer untuk jadi basic shadow padat yang sama Kita buka buku menunya, pesan apa buku Kayak asia dulu Bawah Okay. Uh, isi deh, ada okay. sekarang kita pakai aku pakai warna dua ini Aku pakai ini. <laughs> Jangan lupa kita pakai Belek artis Sudah mm -hmm. pakai ini jalur air mata. Kak, yang minum Oh iya udah sini. <laughs> ya, ini tadi udah pakai bulu mata. Kita ngerekam, merah. Sekarang kita pakai <laughs> glitter, glitter. Feel like artis. Tambahin lagi dan glitter glitter. Coba belum masuk, masuk sama aku pakain Elena, mamam sampai... saya, hi, diem dulu, ini aku pakaiin Elena sampai serudut, ya. Ya, ya. Ya. Oh, iya, itu keledekam lagi, iya, oi, eh, pakai ber, udah berapa jam nih? nggak bisa, <laughs> pakai ini. Hi. NYX Lingerie Oh kita pakai hidup <laughs> Simply red NYX dari highlighter Pakai BLP tapi ini aku mapenya di tetap aja. <SILENCIO>